Di apa jadi, eh, kurikulum apa? Jangan halo, halo, silakan, silakan. Saya lanjut teruskan atau moderator teruskan. dulu silakan. teruskan lewat sudah moderatornya Silakan, silakan. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Pirwanto suka tadi lo. Pirwanto? Oke okay, baik. Sebenarnya uh, sebenarnya eh, ini Tugas uh, Pak Petar Jonarisandi, tapi kebetulan beliau sedang ada meeting dengan Kepada RI ya mengenai covid 19 belas. Ya, lagi di karantina. ah? <laughs> ya kepada yeah. Ibu Leli dipersilakan karena waktu yeah. sebanyak sekali ini sudah menarik sekali yang disampaikan tadi tentang empowering ya pemberdayaan siswa. Ya, Bagaimana Besua. yang dimaksud dengan memberdayakan ini? Uh -huh. bukan memperdayakan ya, memberdayakan bukan, siswa. Oke. Okay. Um, Dipersilakan kepada ibu pulih. waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Oke. Okay, terima kasih. Senang sekali bertemu dengan teman-teman, uh, walaupun dari di rumah. Saya Leli. Bukan untuk menggurui, ya tetapi untuk berbagi uh, karena saya biasanya spesialisnya adalah ngajar anak-anak IPS -anak Bapak dan Ibu ya, uh, ketika saya masuk di kelas IPS jadi dari zaman Pak uh, Nyoman yang almarhum ya, saya sudah diberi ya Pak di kelas IPS um, beberapa kali juga dengan Panyoman Arjana uh, juga dikasih anak IPS dan sekarang baru anak IPA ya. um, banyak perbedaan-perbedaan dari mereka dan yang apa yang mereka rasakan itu yang saya rasakan anak IPS itu sebenarnya merasa bahwa mereka itu adalah uh, apa daripada anak ipa. Jadi kita sering itu, sering itu adalah me, apa ya mungkin grade. Uh, apa, jadi stratanya itu mereka lebih rendah daripada anak ipa itu. Nah, uh, siapa yang bikin strata seperti itu? Coba perhatikan siapa? mungkin di bagian uh, kepengurusan osis, hmm. yeah. uh, bisa dilihat di situ. ya yeah. um, cek cek cek. Jadi uh, selama saya mengajar anak-anak yang sebenarnya mereka ini kalau dalam kuantum learning itu ada tiga tipe pembelajar anak sudah tahu semua ya yang visual, audio, audiovisual dan kinestetik ya. Nah. Kebetulan, anak-anak yang aktif ini adalah anak-anak yang kinestetik. Ah, minta tolong, siapa yang bisa bantu Pak Erwanto kalau anak kinestetik itu gimana ya? Halo Pak Erwanto, saya malah kalau nggak ada suara kayak gini, nggak nyaman deh. deh. Karena, Karena biasa anak-anak Uh, yeah. uh, itu? Ah hmm. Bisa itu Bisa dulu Ibu kenapa Bu? Karena ada trouble ini makanya saya harus bergantian dengan teman-teman berbagi. Makanya. Oh uh, iya. Yeah. Berbagi nesta. Pak kita kan ada tiga tipe pembelajar ya, Pak. Ya. Uh, uh, satu visual, menurut uh, quantum uh, teaching and learning ya. Ada tiga visual. tipe pembelajar. Ada yang pertama ya, adalah visual. Audiovisual dan kinestetik. Nah, kebetulan anak-anak yang kinestetik ini kira-kira menurut bapak cirinya salah satunya apa ya? Kinestetik itu berkaitan dengan gerak ya, motorik ya. Motorik. Terus ini bergerak. Bukan kinestetik suka atau anak yang suka lari, suka tidak suka diam, pokoknya berhubungan dengan skemotorik. Main gitar, main drum, main bass. Ah sudah dapat kuncinya ternyata jadi anak-anak yang disebut dengan tanda kutip aktif ya aktif itu sebenarnya adalah kalau kita telusuri mereka adalah anak-anak kinestetik dan mereka sangat sebenarnya mereka punya hati sangat punya hati ya ketika ada umpamanya kita mengucapkan kata-kata yang kasar kepada mereka itu, itu sangat tersimpang sekali dan disitulah saya masuk mereka datang untungnya itu mereka datang bu nah? ya ada apa ngomong uh, permisi mau ngomong mau ngomong dengan, dengan mem pribadi ada apa nak saya merasa tersinggung sekali ini ini ini ini, Ketanya kayak gitu ya. Ada Ado guru ini, yang kayak gini kayak ini. gini. Minta memang nomor, nomor teleponnya. mau ngapain kamu? mau ng nelfon? Telepon. nggak usah. ngapain nggak kamu? sekarang Nampun kamu berpikir, berpikir saja. saja. ya. duduk manis, diam. diam. nggak apa saya Nampun. sudah duduk manis. Yang kekeringan, nah, jadinya jadi saya itu terus Katanya kayak gitu, ya. jadi hmm. nak yang, yang diucapkan guru tersebut itu. apa? Oh, ternyata, ternyata ada. Umpamanya, umpamanya mengatakan kurang ajar, umpamanya, umpamanya. Umpamanya ya, umpamanya. Atau anggota kebun binatang, umpamanya. umpamanya ya. Oh, um, nak, saya hanya mengatakan begini. Kalau kamu tidak menerima itu ya berarti kalimat itu bukan doa untukmu tapi kembali kepada dia. Nah, jadi yang saya katakan adalah kekuatan daripada hati anak-anak kita itu yang kita perlu. Kalau kita mau lihat sendiri Uh, contohnya siapa Pak Erwanto ya sebagai wali kelasnya ambil dulu orangnya uh, ya uh, tidur selalu apa segala macam kayak gitu lalu saya ikutkan dia dia ternyata punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat bagus sebenarnya jadi kalau dalam uh, apa pronunciation ya dia itu sudah punya dasar sebenarnya dan dia yang biasanya membantu bisa untuk mengucapkan Nah jadi itu penggunaan anak-anak yang dikatakan tadi pada kutip tadi dicari lagi siapa selain itu yang bisa membimbing teman-temannya karena kalau dalam satu kelas itu sekitar 37 atau 40 guru pun sulit untuk me apa? Uh, mengelola dalam penilaian atau mengajari anak. Roro atau guru yang lain tentang anak yang terlambat datang kita bikin wajib militer jam 5 subuh <laughs> saya sudah ada di SMA 2 mungkin Bapak dan Ibu belum apa, uh, tidak tidak ikut saya tapi saya yang ini nah, laporannya mereka selalu terlambat saya bangun jam 4 dan sebelum jam 5 saya sudah ada di SMA 2 jam 5 kami melakukan kegiatan kelompok ya seperti baris berbaris dulu dan mengucapkan membuat apa ya kayak uh, apa uh, slogan ya semboyan atau nyanyian yang ini ternyata bisa mereka pada hari itu nah jadi sedikit demi sedikit anak-anak saya ketika apa uh, disentuh hatinya uh, mereka mulai berubah kan dia ya dalam ke global project yang punya Jin Conference, global issue network dia itu pintar membuat pesawat yang sangat jadi semuanya kan diajarin nih bikin apa pesawat dari kertas itu, ya dan yang paling jauh melayang itu adalah punya yang terjadi apa semua orang terputar dan itu membahagiakan jadi saya ambil ya, kata apa contohnya nih ya atau okay. oh, gitu pak ya? terus ya oke oke okay. uh. <laughs> okay. kemudian uh, sekarang nih uh, gilirannya Uh, sampai sekarang anak IPS itu sering berkomunikasi dengan saya untuk menyelesaikan berbagai masalah dan saya jawab dengan senang hati. Ya. dan jangan lupa cari background kenapa anak itu sampai um, apa ini melakukan hal-hal yang menurut kita um, sudah melanggar aturan sekolah. Ternyata tidurnya mereka jam satu malam pergi ke kafe apa segala macam kayak gitu, ya. Maka kita perlu komunikasi dengan orang tua. ya. Lalu kita minta ada temannya yang lebih bagus untuk mendampingi dia, duduk dengan dia. ya, Supaya dia konsentrasi. Jadi itu termasuk memberdayakan siswa yang lain. Kemudian sekarang saya sudah masuk ke kelas IPA. Ya. Uh, jadi wali kelas di kelas IPA. Itu anak-anaknya dalam posisi yang apa uh, sudah sangat melek sekali dengan apa yang mereka cita-citakan ya. saya aja sampai nonton video Pak uh, Rudi dan kami memang biasanya komunikasi Pak Rudy akan menyampaikan kalau ada anak saya yang tidak hadir ke kelas uh, dan saya sangat senang sekali Lalu akan saya sampaikan secara individual atau di dalam grup orang tua. Ya. kemudian background anak itu tadi kalau diperhatikan, ya. Um, saya titip dengan Pak Eranto. Ya, ayahnya meninggal, ya. Uh, di masa pandemi itu, dan anak ini. Mencari uang sendiri uh, enggak? Udah, enggak usah saya sebutkan. Ya. Saya titip ya, agar anak itu dibantu. Dia punya keinginan, dia punya cita-cita ya. Uh, uh, karena dia juga membiayai dirinya dan keluarganya. Itu titipan saya untuk Pak Eranto. Ya. Kemudian di kelas IPA ini ya. Uh, saya sering hanya uh, men, uh, apa, zoom bisa itu yang jadi moderatornya ya saya host ya yang jadi moderatornya adalah uh, siswa jadi kami biasanya dengan orang asing ya uh, biasanya ada, ada kemarin dengan bang Foli kemarin ada juga dengan uh, ibu Marini ya nah itu memberdayakan mereka untuk membuat suatu pertanyaan ya uh, dan bekerja juga di situ menjadi seorang uh, uh, moderator gitu nah, nah, ada satu siswa yang kemampuan bahasa Inggrisnya Itu kalau saya suruh uh, reading ya Jadi latihan reading dulu Reading, kemudian cang-cangnya itu Di mana potongan-potongannya Bagaimana caranya uh, Itu sudah dikasih tahu Lalu mereka uh, zoom dengan saya juga uh, untuk readingnya uh, Untuk itu anak tersebut Mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang pronunciation-nya sangat kurang baik. Lalu siapa yang saya pakai untuk membantu anak itu? Atau anak-anak yang lain yang menurut saya kurang? Saya meminta teman-teman yang pandai bisa berbahasa Inggris untuk membantu. Dan ada yang susulang, ada sekitar 10 anak-anak susulang dengan dibantu oleh teman-temannya. Dan anak-anak, uh, apa? Jadi itu, itu menjadi PR bagi anak-anak yang, yang uh, bagus bahasa Inggrisnya Kepada anak-anak yang kurang bagus bahasa Inggris Yang terjadi yang adalah, adalah memang terjadi perubahan Ternyata, ternyata juga mereka perlu rekan sejawat Rekan sejawatnya adalah teman sekolahnya, sekolahnya Untuk membantu Jadi kalau kita kurang pemainya rasanya Untuk, untuk bisa menyentuh anak ini satu persatu per Mbak, mba, mba. bawa anak-anak lain yang menurut Bapak ibu pandai untuk membimbing teman-temannya. Dan itu menjadi PR daripada anak yang pandai tersebut. Karena kalau kita sudah tahu dia pandai, kamu harus berhasil nih membimbing teman kamu ini. Kalau kita nggak bisa semuanya kita uh, sentuh. Nah, terjadi perubahan. Jadi itulah yang saya maksud dengan empowering Others, empowering students Memberdayakan siswa-siswa yang ada Untuk membantu kita Halo Ibu Yosa Halo Ibu Yosa Halo Ibu Yosa, Halo, Ibu Yosa. Halo, Ibu Yosa. Ada, ada suara dari Ibu Yosa Kayaknya masih, masih apa? Of oh, nih Ibu Yosa Ibu Sinta Ibu ada Ibu. Oh gitu Ibu Sinta, Ibu Sinta. ada Ibu Sinta. Halo Ibu Sinta Jadi, ada Ibu Sinta enggak ada ya? ya? Oh ada Ibu Seni. Uh -huh. Oke. Okay. Lanjut, lanjut. Lanjut, boleh <laughs> Saya, saya senangnya kayak gini. Uh, kalau dengan Ibu Seni, ya, senior saya, dengan Ibu Suri, senior saya, ya, itu kami. Saya terutama itu bisa kurang aja kepada yang tua, ya. Tapi asiknya adalah ketika kami sudah dalam posisi umpamanya kami seperti orang berkelahi, ya, omongan. Setelah itu ngomong enak lagi. Kayak gitu artinya apa? Tidak ada dendam di antara kita. Artinya, selesai sudah masalah siswa. Yang kami, wow. yang kami permasalahkan ini adalah masalah siswa. Jadi, disitu enaknya kalau dengan Ibu Seni, dengan Ibu Suri, enaknya itu uh, apa? Kita langsung berhadapan. Enggak uh, tahu ya, saya memang suka sekali berhadapan daripada saya ngomong di belakang sakit hati ya. Lebih baik saya ngomong di depannya ya, walaupun... Untuk beberapa orang ada yang menyakit menyakitkan pada saat itu dan saya tidak mau juga menyimpan dendam itu juga kalau kita jadi guru nih kita ini dengan anak-anak itu pasti dendam semua selalu karena apa banyak masalah anak-anak yang kita tidak suka banyak hal-hal yang dilakukan mereka kita tidak suka tapi bagaimana kita mengangkat anak? -anak Kita. Kalau Pak Sulu sudah menjelaskan mudah. tadi, pada dasarnya kurikulum ini uh, untuk mata pelajarannya itu, itu, strukturnya itu, itu strukturnya itu itu sangat gemuk sekali. Bisa dibandingkan kalau kita dengan negara lain, kalau di ada yang saya ambil nih, dalam satu minggu itu ada. Enam mata pelajaran Mereka pulangnya bisa sampai jam 5 sore uh, Jam 8 sampai jam 5 sore Dan hanya 6 pelajaran itu saja yang diulang-ulang Dengan dua atau tiga mata pelajaran pilihan yang mereka sukai Mereka bisa tidak memilih bahasa Inggris Karena mereka tertarik dengan PPKN Karena mereka berminat untuk menjadi seorang politician Atau lawyer Enam mata pelajaran itu itu saja dalam satu apa satu minggu nah beda dengan kita kita semuanya mengurusi dari masalah spiritual sikap karakter pengetahuannya keterampilannya sampai ada istilah bahwa yang ingin dibentuk itu adalah insan kamil dalam bahasa arab sudah pernah kami dengan Ibu Yosa uh, apa, ngobrol tentang insan kami. Itu adalah manusia yang sempurna yang diinginkan. Kalau Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan olah hati, olah karya, olah raga, olah apa lagi satunya ini? Olah karsa, etika sebenarnya, dan literasi, dan juga kreativitas, estetika, gerak. Mungkin Ibu Hana... Masih ingat uh, apa istilahnya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya? Incorporation. Betul betul? Jiwa yang sehat. Heeh, di dalam? Main sana, pergi ke sana. Ah, gitu. tapi, tapi itu, itu bukan itu. itu. Bukan itu, itu istilahnya. Ayo, siapa yang dapat? Kalau dapat, saya bagi deh. Ini ada satu. Siapa yang bisa? Ada satu. Ini saya Ini hasil bikinan saya. Ini hasil bikinan saya. Ayo, siapa? Saya kasih satu gelang, gelang lili suami yang hasil gosokan saya. Siapa yang bisa? Aku mau. Oke, okay. silakan. Sebut. Mana suaranya? Mau aja. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat apa istilahnya becana, tadi dalam korok sano pensana korok sano bujur parudi ah. bujur bujur dapat tadi yang sakit oke berarti tadi yang smani dapat dapat nih beli berarti parudi yang dapat ya oke okay. nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti saya apa nanti saya antar ke rumah <laughs> Oke, okay. jadi memberdayakan itu tadi ya, itu juga harus dipikir. Anaknya itu pintarnya kemana ya? Yeah. Anaknya itu pintarnya kemana? Jadi, uh, kalau umpamanya kita lihat, kalau dia ternyata pintarnya dengan fisika, dengan paruh di saya senang. Saya senang, nah, sangat senang. Pokoknya menunggu, kalau umpamanya. Ada guru-guru yang ngobrol dengan saya, apalagi di apa uh, setelah mata pelajaran. Ibu Lali ini, ya. Jadi Pak Udingnya langsung kayak gitu. Jadi kami dengan Pak Uding juga tidak ada dusta di antara kita. <SILENCIO> Jangan sampai kita menjadi muka merayu, burit menipu. Semua sudah ah, tahu apa? ya istilah itu. Kita juga ingatkan diri kalau kita di dalam posisi anak-anak itu dulu. Kita bukan orang yang pintar dan pandai sekali. Saya bukan orang pintar dan pandai sekali. Tetapi ada orang tua yang membantu mengarahkan. Saya ternyata, kami bersaudara, satu itu uh, dulu dia bekerja di Bangbe. Dengan kompetensi yang sangat luar biasa, ahli karate, Kyoko Sinkai, menang, selalu menang ayah dan ibu saya sering menonton dan sangat gembira sekali dengan pialanya kemudian saya, Leli biasa-biasa saja tapi kakak saya ini akan menjadi panutan saya, kalau dia sekolah di situ, maka saya harus sekolah di situ kami di Banjarmasin, jadi tidak ada relasi sama sekali Masuk, ya, karena memang apa ini, kebetulan dapat Kemudian yang ketiga, itu adalah uh, adik saya, Vera Ini sekolah di mana-mana, SMPs, apa segala macam ya Berteman dengan banyak orang Dari yang dianggap dari lumpur sampai yang dari atas Dia lakukan Kemudian yang uh, berikutnya adalah adik saya yang laki-laki Sekarang jadi tentara ya. Ini hanya apa? Dia pencinta alam, tidak suka belajar sama dengan yang kedua, uh, sama dengan yang ketiga, ya, uh, pencipta alam. Orang tua mengarahkan apa? Ikut karate. Sekarang dia jadi tentara. Ini aman, ya, ini aman. Yang tadi yang dikatakan akhirnya rendah, aman. Rosa Vera, ada saya, juga aman. Dia mampu mengatasi masalah ketika dia sudah dewasa. Yang tidak aman itu ternyata adalah kakak saya yang pertama dan saya sendiri Karena kami terbiasa dengan berkompetisi Sedangkan yang ini, ini kayak air yang mengalir kayak gitu Tapi diberi keterampilan oleh ayah saya Memberdayakan siswa juga begitu Jadi jangan dikira kalau punya dia pinter Lalu dia akan menjadi lebih baik Hidup bahagia selamanya, ever after Tidak ada itu kita hanya ingat tiga hal dalam hidup kita. Dan kita persiapkan. Makanya saya tidak mau menyimpan dendam. Saya, saya rindu sekali mau berbicara dengan Ibu Yosa. Saya merindu sekali mau berbicara dengan Ibu Sinta. Karena lama sekali tidak ngomong apalagi seperti ini. Dengan Ibu Retta, saya sudah. Saya sudah kemudian Dan saya sangat senang sekali. Dalam hidup ini ternyata ada tiga hal. Dan itu juga dikasih tahu dengan anak-anak. Lahir, hidup, mati. Sekarang yang hidup ini, saat ini kita hidup. Inilah yang kita lakukan. Jadi guru, kita jadi guru yang tulus. Tidak ada lain. Rezeki itu akan mengalir dengan sendirinya. Bila ada pekerjaan yang umpamanya bisa dibantu, ayo kerja sama-sama. Ketika seseorang menjadi pemimpin, ayo kita dukung pemimpin-pemimpin itu. Kalau dia salah, ayo kita kasih tahu dia. Jangan seperti yang saya katakan tadi, pemimpin tidak bisa kita sendiri, itu tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi paling tidak, anak-anak kita yang di sekolah itu sudah diajarkan bahwa terima dengan lapang dada kalau kamu mendengar hal yang, yang menurut kamu, kamu tidak sesuai dengan dirimu. Yakinkan saja. Nah, jadi, Bapak, Bapak dan Ibu, saya... Ya, uh, apa, sudah, sudah waktunya, waktunya ya? ya, Atau, atau saya, saya kelebihan? Masih 10 menit kurang lebih, Bu Leli. Oh, masih 10 menit? Ah? Mungkin kalau Mas. ada tanya, tanya jawab, Siraman uh, okay. saya Siraman rohani. Oke, enggak. Saya. Ibu Bapak ngantuk Gak ngantuk, jadi semangat Pengalaman hidup yang mengajarkan Dulu ayah saya adalah orang yang sangat demokrasi sekali Kami kalau ada apa-apa langsung ngomong blok Langsung ngomong Atau meja, kayak gitu kan Kalau saya dimarahi Itu saya akan uh, lari uh, dari jendela itu meloncat Kemudian naik ke atas atap. Ada pohon jambu di situ. Saya makan jambu dan tidak mau mendengar orang tua saya ngomel, apalagi mama saya. Kalau papa saya itu tidak akan ngomel. Beliau akan uh, dengan cara zaman dulu, ya pernah umpamanya uh, apa, kita ditenggelamkan di air seperti itu, ya, uh, apa habis itu, ya pada saat itu yang kayak kayaknya. Ini ya, um, gayanya uh, sangat buruk sekali. ya. Tapi saya merasakan bahwa disitulah pembelajaran untuk saya pada zaman itu, di era itu. Tapi di era ini, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Kembali lagi, kedua orang yang pintar ini dikatakan pintar karena selalu dengan kompetisi. Yang pertama, kakak saya ini, dia sudah resign. Dia tidak tahan. Dengan uh, pekerjaan uh, perbankan itu, maka dia berhenti biar resign. Sekarang, pekerjaannya apa yang menyenangkan dia adalah ternyata dia kebetulan di gereja karismatik, jadi pelayanan. Ya. Kemudian, ada kebetulan tanah orang tua kami dibuntui tanah ibu saya di situ, dia mengelolanya, dan ternyata itulah yang... Mungkin menyenangkan dia menurut saya, saya tidak tahu, tapi menurut saya mungkin itu yang menyenangkan dia. Kemudian saya sendiri, dengan berbagai hal yang terjadi di dalam hidup saya yang tidak pernah saya rasa, Ambil, ya, ya silakan silakan Pak lanjut oh, oke okay. uh, saya, lupa Lalu, saya lupa. terima kasih ini penjelasannya sangat epik sekali ya, ya. Yang, yang bisa saya, saya tuliskan di sini adalah beberapa poin, poin. yaitu yang, yang pertama mengalami tipe belajar siswa, belajar siswa. Yang, yang mungkin sudah dilakukan atau mungkin lebih dimaksimalkan, dimaksimalkan lagi Agar, Agar bisa dikenali kenali, apakah pembelajar siswa, siswa kita, kita itu cenderung ke audio atau ke visual atau, atau ke estetik, estetik tadi ya Kemudian, kemudian sudah sampai, sampai ke kong konkretnya ya, dengan contoh-contoh e dari siswa tadi Uh, ada ada poin lain itu komunikasi ini setelah Dokter Boyke masalah, masalah itu solusinya adalah komunikasi. Dalam ya, hal ini kita membutuhkan komunikasi, komunikasi dengan siswa juga, juga dengan orang tua. Nah untuk begitu, itu saya mungkin mengingatkan kita semua terutama guru/pewali guru guru kelas di kelas sepuluh untuk, untuk membuka wadah untuk berkomunikasi seperti grup orang tua di WA misalnya, atau perencanaan media sosial lainnya. Karena saya sudah merasakan ini, saya baru membuatkan grup untuk, untuk orang, orang tua, mereka, mereka di kelas 12, 12 baru. Jadi, jadi, yang di di kelas 10 nanti, 10 grup bisa disafetkan di ke di kelas berikutnya. Dan, dan itu, itu sangat-sangat dirasa bermanfaat sekali bagi orang tua. Dan, dan terutama juga untuk, untuk kebaikan siswa itu, itu sendiri. Okay. Untuk ke... cerita tentang manai dan bahasa itu memang adalah sebuah keniscahan saya, pikir saya pikir ya, Karena nah, memang, memang di satu sisi kita pahami dalam teori pendidikannya bahwa tidak ada ilmu itu yang lebih baik dari ilmu yang lainnya. Semua sama. Cuman pada ternyata nyata, ya, ya memang saringnya di IPA, di IPA dulu, dulu Karena dalam kehidupan datanya seperti itu gitu. Jadi yang, yang tidak tersarik, tersarik di IPA akan jatuh di IPA Yang, yang tidak tersarik, tersarik di IPA akan jatuh, akan jatuh di program, program bahasa ya. Saya sering juga, juga proses tentang itu bahwa Yang masuk ke program bahasa, bahasa sebenarnya tidak begitu punya mahat di bahasa Khususnya di bahasa Inggris ya Oke kemudian tadi juga ada urchat apa Ada giveaway Suaranya Bro. Yes, Masih so ada lagi ya. Ah, ya. uh, sorry, saya ulang. Bagi saya ini juga pada saat uh, komunikasi normal lalu saya terapkan juga di awal awal pertemuan untuk lebih mengakrakan sehingga sesudah juga untuk pencitraan dalam tertik bahwa kita, kita adalah uh, guru yang, yang ramah dan baik. Kemudian yang terakhir adalah uh, ikhlas itu, itu tadi terhasil. saya dengar dari paparan beliau. Sebagai kunci dari, dari keberhasilan, keberhasilan semuanya Jadi kita, kita tidak ada dendam, dendam, tidak ada apa, itu tidak ada pabrik, dan seterusnya Yang dibalas dengan kebaikan oleh yang maha kuasa Dan satu hal yang terakhir lagi, lebih terakhir, terakhir Adalah terakhir. Uh, bedanya, bedanya model pendidikan pada, pada zaman dulu Pada zaman pada kita masih kecil, kecil ke sekolah dengan ke anak-anak milenial sekarang Bersyukur kita ya, adalah generasi yang menguncap dari satu milenial ke lain, dimensi satu ke dimensi lain, nah wabah sekali. Kita masih bisa, bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. yang ada, dan kita tidak bisa berhenti sampai di sini saja. Kita, kita akan terus menerus belajar, ya. tidak, tidak, tidak tidak hanya belajar tapi juga, juga belajar sampai ke, ke, ke yang lahat, lahat, lahat. education Baik, Baik, itu saja yang saya sempat, sempat catat dari paparan dahsyat, dahsyat dari Bu Leli tadi, tadi. Sekaligus juga motivasi-motivasi dari cerita beliau, bagaimana uh, harapan beliau untuk, untuk memberdayakan siswa lebih-lebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, Baik karena waktunya yang sangat-sangat terbatas, terbatas, mungkin, mungkin ada, ada satu pertanyaan krusial, krusial lagi bahaya, yang akan dicoba disampaikan oleh Ibu atau Bapak, atau Bapak Guru yang ada di...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 sudah sudah ya ya terima kasih boleh uh, ini boleh ini adalah model ya, 42 model, model memang suruh saya karena bisa ibu bisa lebih keras, keras lagi suaranya ibu seni harus digoyang Dengaran. dulu kayaknya bu Dengaran. ya digoyang dulu habis baru bisa nyaring sinyal lemah kayaknya bu ibu seni Halo halo, halo, halo ya. Dekatkanmu, kumulot ya, dekatkan, Bu. Ya, ya, mungkin Bo lebih nyari. Oh, Dekat lagi, kah? Nah, iya, iya, tuh bagus. Oh, ya, ya, Oke, okay. ya. okay, terima, terima kasih. Ibu Lenny, Ibu, Ibu Lenny adalah model untuk tema dua Ya, iya, katanya. Iya, uh, tidak cendera, tidak dapat di paralisis. Kalau kamu untuk contoh, untuk semua ya, untuk ganti dan siswa. Model-model pembelajaran yang disampaikan mulai ini Bisa untuk contoh bagi kita Kemudian yang terpenting tadi adalah tentang Bagaimana kita menerapkan kepada siswa kita Memanfaatkan siswa yang cerdas Mereka yang punya keterapkan kita memenuhi teman-temannya Nah ini yang pernah saya dapat dulu juga Itu berkaitan dengan peer-review Ada kalau di S42 sekarang kan kan sudah ada tutor saya nah tutor baru sekarang sudah tidak ada itu, itu bisa alihkan ke guru-guru yang mengajar tapi kalau untuk dulu ada dana untuk gurunya gratis aja, aja ya bisa dimanfaatkan seperti itu di dalam pembelajaran, pembelajaran setiap guru-guru jadi -guru. ya, ya, tidak, tidak hanya mulia saja mulia ini sudah memberikan apa namanya, namanya? jalan melinti untuk kita tolong diterapkan kita semua itu yang pertama ya Semakin sudah punya ide yang baik untuk kembali maju, maju, lebih, maju. Lebih, lebih kepada kita meningkatkan, meningkatkan mutu pembelajaran, karena di proses ini sangat penting diantaranya. Kemudian, kemudian itu, itu juga langsung sesuai dengan apa yang kita dapatkan kemarin ya, bert, apa, apa namanya, zoom bersama dengan kegiatan dari Jakarta pada tanggal 27 7 Desember. Saya sama, sama Kuala Sekolah itu Bindang, sekarang saya lewat situasi saja, dari rektorat Jenderal dengan um, hukum dan hak, eh, bukan pemukaf, um, um, hak, hak, hak, hak agar, agar si anak. Apa yang saya itu cocok sekali apa yang, yang bisa oleh pendidikan menengah atas dari Jakarta. Seperti apa yang disampaikan katakan, saya bahwa kita terhadap situasi jangan dendam, Artinya marah boleh, tapi kita sebaliknya setelah itu kita sama hmm. anak, anak tidak mengkait-kaitkan dengan nilai Dengan segala macam yang berkaitan dengan uh, prestasi anak Tapi bagaimana kita membina mereka, bagaimana kita pendekatan individu ataupun uh, pendekatan kelompok Nah ini, ini yang sangat penting sekali, di dalam proses ini, silakan- silakan kalau ini diterapkan aku Sedikit-sedikit kita mendapatkan penyesalan. Nah tinggal, setiap buruh ini buat program-programan yang menemati. Gitu. Itu. Di sini kita buat sesuatu terhadapkan semua. Buruh-beruh apa lagi. Buruh-beruh memang harus seperti itu. Seperti yang Ya kadang-kadang saya, walaupun buruh-beruh juga emosi saya dengan anak-anak ya sering. Tapi saya tidak pernah menghasilkan mereka. Bisa harus ada ibadah itu. Perasaan hati murahnya yang, yang kita, pakai. Nah, kita pakai karena nah, mereka itu, itu anak kita, kita di lah kalau dimas, di rumah, di rumah dia ya anak orang tuanya, karena tanggung, tanggung jawab sebagai orang tua. Di, di kolah adalah membina mereka bagaimana, bagaimana berlaku mereka, mereka, mereka baik dan juga, juga mendapatkan apa, namanya, pengetahuan yang banyak dari nah itu, itu e, terima kasih pula ini dan, dan yang, yang itu, kedua, mungkin saya selirikan ter dua-dua terkait tadi, kata boleh ini bahwa Siswa itu punya apa namanya uh, kemampuan sendiri-sendiri dan yang cerdas belum tentu juga mereka yang pintar yang terlalu berani dengan itu mendapatkan apa namanya masa depan, masa depan yang, yang juga bagus, bagus atau bagaimana ya intinya. Tapi, tapi yang mereka, mereka yang pas-pasan intinya mereka lain terkait dengan ini. Karena kita ada program di sekolah ada kegiatan pemimpinan siswa 9 mata pelajaran itu. Nah, untuk Ibu-ibu, Bu Rinta, dan alternatif. Ardini, terima kasih wabarakatuh ini. Tolong kita memulai bagaimana mana menyalurkan bakat minat siswa. Dia tidak hanya pintar di latar ranking juga mendapat prestasi di luar itu. Melalui ini jadi terampil mereka. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kami. Ibu-ibu ini adalah model di mata dua. Terima kasih. Baik terima, Baik, terima kasih kepada dan Ibu Semi se uh, respon tanggapan tadi dan nah, Baiklah, baiklah Bapak-Ibu Bapak Ibu sekalian mohon maaf sebesar besarnya mungkin ada closing statement dari Ibu Leli, Ibu silahkan Oke okay. uh, Hidup itu ternyata sederhana Kita, Kita hanya perlu bahagia Bahagia itu bisa kita dapatkan ketika kita memberi dengan tulus perhatian ataupun sesuatu yang menurut kita perlu untuk anak-anak didik kita atau orang lain. Jangan lupa lebih baik kita berbagi. Berbagi, berbagi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semogaan ya. kita semua menjadi sehat dan bahagia. Amin. Oke okay, luar biasa. Kita beri close untuk Ibu Leli. Terima kasih Ibu Leli atas waktunya dan uh, apa namanya paparannya untuk sesi empowering the students. Ya yeah. semoga banyak manfaat, manfaat yang, yang didapat untuk teman-teman semua. Oke, okay. baik, baik, ibu bapak, bapak yang baik hati dan tidak sombong, kita, kita akhirnya kita menuju ke sesi, yaitu sesi pengguna aplikasi dalam pembelajaran daring. Uh, kalau tadi kita ke KBRI.